Buka shopee mau beli sepatu malah checkout sapi kurban ada-ada aja kalau udah kena hidayah mah enggak gini loh maksud gua kenapa lu tolol banget? Halo guys balik lagi sama gua Raffi di channel Raffi Biang pastinya ya gimana kabarnya hari ini? Apakah lagi banyak masalah, lagi bete, habis diputusin, habis diusir mak, habis berantem bapak. Apa lagi rebutan warisan sama abang? Semoga kalian semua masalahnya dapat terselesaikan ya. Karena rata-rata manusia itu setiap hari pasti punya masalah. Nah, untuk itu karena kalian banyak masalah, jadi saya bikin reaction di mana. Kita akan melupakan sejenak masalah-masalah kita. Mari kita tertawa bareng-bareng. Kali ini reaction-nya gua dapat bahannya dari Twitter. Kalian harus tahu ini. Ini lucu-lucu banget. Langsung aja kita meluncur ke reaction-nya videonya ya, langsung aja ya. Tapi sebelum itu jangan lupa dong di-like, comment, subscribe dan di-share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu dan channel gue berkembang. Langsung aja. Kita meluncur reaction! oke ini dia ya guys ya ini akun Twitter gue kalian boleh banget nih yang mau follow silahkan boleh banget akun Twitter gue gue sudah dapat bahan-bahannya dari Twitter ya guys ya ini tidak ada video tapi ini lucu banget belum apa-apa ya gue udah ketahuan nih ini yang pertama nih ya ini adalah kumpulan ketikan warga Twitter Nangis banget, nangis banget gak tuh? Kita baca dulu dong, ya gak? Guru agamaku pernah bilang Kalau cowok poligami, ya poligami aja Dia nikah lagi juga sah Tapi jangan lupa istri yang tersakiti hatinya Karena kalau suami udah nyakitin hati istrinya Setiap langkahnya adalah dosa Sampai sini masih benar nih ya Sampai sini masih benar. Mohon maaf kak Tapi kalau suaminya menggunakan kursi roda Apakah dosanya tetap berlaku? <guluh> <tuh> <tuh> <tuh> Cinggat, kenapa jadi kursi roda sih? Oke lanjut Nanti do aja mengglinding kak. <tik> Sialan aku tertawa ji. Iya kalau suaminya Dani Aditya no kursi roda gimana loh? banget oke okay, next ada, nah lagi nih? Kusnan Kusnan Fungpu subur, namanya udah aneh banget tuh. Pikiran lagi kosong, tahu-tahu dijadiin geraimixu. Iya <laughs> yeah, di mana-mana ya geraimixu sekarang ya, lagi ber, lagi berjamur sekali. Serius nanya, mixu bacanya mixu atau mixu nih? Sama aja but lu nulisnya itu Miksu <laughs> Miksu we, we, we. Apa sih ini gak jelas gak jelas ini Tai Tai Oke next Apa lagi nih ya? Nih kayaknya lucu nih embung apa sih embung apa sih kembung kah Gak mau artinya Gak mau Artinya apa? Gak mau goblok <laughs> Pelit banget anjing orang nanya <laughs> Ini apaan sih ya? Ini kalo Apa namanya bales balasan Tweet kayak gini sama orang kita gak kenal kan Kayaknya lucu banget gitu anjing Ini apaan sih? Percakapan apa ini anjing? Ini lagi ini apa nih? Setelah baca rap yang bilang Rap itu apa nih Setelah baca rap yang bilang anjing itu Emang lebih perhatian Daripada kucing Terus kenapa sampai sekarang orang-orang Kalau ngumpat malah bilang anjing Bukan kucing Make sense Masuk akal juga nih Kenapa tuh ya pertanyaannya Ya mungkin karena kalau di mayoritas Anjing itu hewan Yang hina, hewan yang haram Gitu, enggak hina sih, enggak Nah, salah gue Hewan haram lah, pokoknya gitulah ya Hei, itu bukan umpatan, itu adalah pujian Seharusnya kita bangga dikatain anjing <laughs> Bapak kau anjing, asuh <laughs> Dia aja gak konsisten anjing, tadi katanya bangga dikatain anjing di, di, bapak dikatain anjing, marah anjing jadi anjing mulu nih gue nih ngomongin nih apa sih ini ya anjing konyol banget ya orang-orang kenapa sih ini apalagi nih ya next nih ya next itu udah otomatis lol kenapa ngatain telol tolol telol tuh telol lol goblok lol tolol tolol sama dengan tolol dia nggak ngerti anjing ini dasar orang kabupaten anjing kenapa bobo kabupaten bangsa <laughs> willy botol botak tolol <laughs> pada kesel, anjing pada kesel ini apa lagi nih nama Jack nama panjang Jack Sparrow hobi ngelunjak Pekerjaan mancing emosi netizen Cita-cita masuk surga Golongan darah B, bajingan Tempat tinggal rahmatullah Entah apa ini maksudnya lah ya Orang kok random-random banget sih anjing Udah kenapa sih? Eh ini apa nih? Ngirim jenazah bisa kan pak? Nanti diikat aja di belakang Isi goblok ya dia Anjing pakai keranda lu, Ini bapaknya juga mau lagi. Masa iya, Pak, pakai motor? Beneran tapi lu, anjir. Ada Elsa, anjing. Ada Elsa anjing. Elsa Frozen anjing. Elsa matamu. tamu. Lucu banget anjing. Aduh, ini tadi udah apa lagi nih yang baru nih? Buka Shopee mau beli sepatu, malah check out sapi kurban. Ada-ada aja kalau udah kena hidayah. mah. enggak gini loh, maksud gua kenapa lu tolol banget? Sepatu sama sapi iya, depannya sama-sama es, sih, tapi beda bentuknya. Satu hewan hidup, satu benda mati Satu dipakai di kaki, satu buat dimakan Itu beda banget Kenapa jadi bawa-bawa hidayah? Brengsek, brengsek Apa sih ini? Keranjang shopee gue makin hari makin bertambah Kira-kira kenapa ya, Tat? Kebanyakan dosa <guluh> Ini lihat kebanyakan dosa, anjing Anjing, anjing apa sih ini? apa sih? Aneh banget ini buat anjing. Anjing, anjing. Anji. Ini apa lagi nih? Ngidol nomor satu Ngidol apa nih ngidol? Gak bisa di-play lagi. Ingat kata pepatah, janganlah pekerjaan, janganlah pekerjaan tuh gimana maksudnya sih? Janganlah pekerjaan pendidikanmu mengganggu mengidolmu. Oh, ini kayaknya lebih ke nonton-nonton yang gak ngerti sih gue sih udah naik saja lah inilah ya gue ngerti itu tadi apaan anjing gigi disgust jaga-jaga disgust disgusting jaga-jaga ah, gimana sih ini hewan apa ya kok kayak siput tapi nggak ada cangkangnya ini apaan? itu siput tapi rumahnya digusur pemerintah Waktu itu kejadiannya rame banget, Mas. Nanya ke tukang roti, ada apa? Dijawabnya ada rasa coklat sama kacang. <tuh>, orang, kenapa sih anjing <tuh>, dan naga? Dan naga. kenapa tiba-tiba nyebut naga sih? Aduh, ngaco-ngaco, ngaco anjing nyebrang banget anjing. Hewan yang bisa dikurbankan adalah hewan ternak Kayak sapi, kambing, domba, unta Naga bukan hewan ternak Naga memang bukan hewan ternak ya Tolong mufti Kamu pikir hewan Naga itu adalah Hewan di COC bukan hewan kurban Tolong ya Selain itu hewan bertaring dan berkuku tajam haram dimakan Oke ternak naga ternak nggak tuh pakai hak deh nulisnya Tipo bangsat ternak naga dulu boleh nggak kalau taring sama kukunya dipotel aja tetap dicari tuh dicari jalan keluarnya naga punya taring punya kuku mau dipotongin dulu terus ditanya haram apa kagak emang aneh manusia tuh ya walau ayam yang diternak juga ayam nggak bisa jadi hewan kurban ah Oh, nah iya, hewan ayam tuh gak bisa ya. Cuma hewan ternak kayak unta, sapi, kambing, domba, dan sejenisnya. Dan naga, kenapa masih tetap kekeh? Ada naga anjing nih. Eh, orang-orang kenapa sih babi-babi? Lu jangan ngeyel -nge -nge, ntar gue gigit biar lo yang jadi naga. <laughs> Kesel aja, <anjing. laughs> iya, gigit aja ini orang -orang, kayak gini nih orang-orang nih nih gigit lehernya sampai putus kesel banget anjing tetap keke sama naga sama naga apa sih ini apa nih kok rap isinya orang yang korep nih apa sih ya gua ngerti lagi kok rap isinya orang yang dikiriminnya nyari yang ngirim kok nggak ada itu santet der tetangga keluarga pernah dapet gini gini gitu gitu Kok enggak ada yang itu santet der? Dulu pernah ngirim gini caranya kok nggak ada? Maaf kamu tuna rungu ya? Atau tidak bisa baca? Biasanya yang ketikannya begini orang yang seperti itu Sherlock Sat Kesel Ternyata tuna ahlak anjing Tuna ahlak anjing Oke ini adalah yang terakhir ya Ini adalah reaction kita terakhir nih So, mana menurut kalian yang paling lucu, paling konyol, paling enggak banget Coba tulis di kolom komentar dan bantu subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian Biar teman-teman kalian tahu dan channel gua berkembang ya Oke kita baca dulu nih Kok lemot ya om jaringan aku Hai Kak, mohon maaf atas ketidaknyamanannya terkait kendalanya berkenan informasikan nomor layanan yang digunakan serta nomor HP aktifnya via DM demi menjaga keamanan data guna Hiro membantu mengecekkan lebih lanjut terima kasih Hiro panggil aku baginda ratu Lu punya masalah apa sih hidup lu sampai pengen dipanggil baginda ratu tuh apa anjing Dikabulkan sama IndiHome anjing Baik Baginda Ratu, silakan untuk menginformasikan nomor internet dan ponsel aktifnya melalui DM ya. Gunalah guna guna Iga. Guna Iga tuh apa? Guna liga. Lakukan pengecekan lebih lanjut perihal permasalahannya Iga. Iga oh guna Iga Nama orang oh, kali Iga ya Iga ini Percakapan apa sih ini Tolong Indihome tolong ini Aneh sekali bangsat Lah masih puluh empat dah bau kerak neraka Nih apa kabar Lah Oh tahun kayaknya nih Lah masih 98 94 dah bau kerak neraka nih Apa kabar Gak apa-apa kak Paling bentar lagi jadi kerak neraka Gak papakah paling bentar lagi jadi kerak nerakanya Apa sih Amin Amin eh. Jelas gak jelas Yang terakhir tidak jelas sekali ya guys ya So Gimana menurut kalian video saya ini Reaction saya ini ya Coba tulis di kolom komentar Bang kurang ini bang Bang kurang itu bang Bang bang bang Bang bang bang Bang